Namanya dicatut sebagai Inisial R dalam pemberitaan Yang melibatkan pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo Warganet menyerahkan pada Inisial Whisky Bilal Suami Lestitu Jora Yang langsung memberikan jawaban elegan atas tudingan dan tuduhan yang dialamatkan pada dirinya dalam unggahan Instagram pribadinya Rizky Billar menjelaskan ya dengan singkat padat dari statement yang dibangun oleh sahabatnya Pak lu amat bisa yang ya kalau ada artis inisial R, ingatnya lu melunduh banyak dibilang Numpah hidup istri. Sekarang kasus besar gini penyucian uang orang kayak lo juga dibawa-bawa. Pak, lo amat disayang manusia ya. Hahaha. <laughs> Jadi, manusia maunya lo kayak kaya atau miskin, Pak? Pada nggak konsisten, ah? Katanya. Ya, Rizky Mirar kemudian secara elegan menjawab, biarin aja. Yang penting, mereka seneng. Hal tersebut tentunya mendapatkan respon lain daripada, ya, friend Leslar, love, yaitu love Lover, guys. Ini berbagai komentar dan respon dari Leslar love Lover yang sangat menarik. Gimana? Kalian? Tar, kalian kasih komentar juga. siapa yang bisa mengambil menikah g Fitri gue siapa bagaimana utk kan, guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru update tentang